Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh tamu undangan Para asatid dan juga dari DMI dan semuanya saja Tim Panitia, Tim Otben dan sebagainya Pagi hari ini acara Insyaallah akan sudah siap dimulai Dan tentu saja Anda yang pagi hari ini tidak mengikuti acara ini penasaran Apa aja atau kegiatannya di hari ini Maka supaya kita tahu keseruan kegiatan mulai dari nyembelih kambing mengkafani jenazah dan praktek untuk khutbah maka ikuti acara sampai selesai ditutup nanti dengan ujian jadulan hamok itu tahu hamok yang jadulan antara mau saya foto pak ini saya mau pak Ya anta kita mau di sudut yang mana tujuh satu dua tiga empat lima enam tujuh satu dua Bungnya, sudah biasa khutbah Jumat angkat tangannya menyembelih sapi terus memandikan jenazah dan mengkafani jenazah